Iya, satu, dua, satu, dua, tiga, satu, tiga, empat, satu, empat, lima, satu, lima, enam, satu, enam, tujuh, satu, tujuh, delapan, satu, delapan, sembilan, satu, sembilan, sepuluh, empat 4 empat dua empat delapan belas empat dua puluh empat 4, 4, 4, 8, 3, 4, 4, 4, 94 94 36 10 5 45 24 6 4 5 eh ada apa nih 15 5 5 3 5 15 Empat lima dua puluh lima, lima dua lima, lima, lima tiga puluh tujuh, lima tiga, lima delapan, lima empat, puluh, tujuh, lima, lima, tiga kali kali satu satu kali satu kali satu satu, dua kali satu dua, tiga kali satu tiga, empat kali satu empat, kali satu lima kali satu enam, dua kali satu dua, kali satu delapan, delapan kali satu sembilan, sepuluh kali satu sepuluh.